Tanya anuk, yang mari rung anuk, cucu, cicit, cocok Itu ha, mula hanhe, mula glewing, mula tak kena, mula hidup jauh Tak sehingga dengar nasihat dan sebagainya Itu lah jadi kafe, kafe, kafe, kafe, kafe, kafe. Sampakai dunia pada hari ni Sebab turut nafsu dan syaitan, mari duduk gelok Mari duduk tipu dan sebagainya Masya Allah, syaitan ni berperanir tinggi benar Di dalam cara hidup manusia nak jadi kufur nak jadi tak keno glewing otak tak terno cara mikir dia syaitan berprene sangat-sangat tinggi pas syaitan pun dia janji siap dah katanya dia nak u jadi sesak manusia apatah lagi nafsu manusia yang suka kepada benar-benar yang secocok dengan hak dia ke hendak اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَدُقُ لِلصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا Qala innahu sarhum min rabbi inni zalamtu nafsi Wa aslamtu ma'a sulaymane lillahi rabbil Ayat 42 sampai surah 6 maka tak-tak kala ia datang mengadap ini ayat ni kita baca dah tapi ulas sekali lagi bila bila Raja Balqis masuk mengadap Nabi Sulaiman AS maka tak-tak kala ia datang mengadap Nabi Sulaiman bertanya kepadanya serupa ini kau singgah mu? ia menjawab boleh jadi inilah dia sebab ke apa bah istana raja balqis sudah pun duduk di palestine pada waktu tu. Patu Nabi Sulaiman suhohoge khija dia tukar-tukar chom daripada istano hak duduk di Yaman tu, tukar woi jadi warna tu, betuk tu, dinding lagu tu, dinding lagu ni. Agitulah lebih kurang. Apabila raja balqis masuk Nabi Sulaiman tanya, istano mong bahasa ni gak? Balqis pun jawab katanya, ya boleh jadi kelaikan. Nak-nak supa dengan istana ni. Dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mu'jizat ini. Ini saya royak panjir dah. Hubungi dengan ayat ni. Iaitunya, sama ada Nabi Sulaiman royak kepada diri dia sendiri ataupun Raja Balqis royak kepada diri dia sendiri. Hubungi dengan ilmu dan Pengetahui yang Allah Ta'ala bagi Kepada masing-masing Dan kami pula adalah Tetap berserah diri Menjunjung perintah Allah Alhamdulillah Sama ada Nabi Sulaiman Ataupun Balkis Kalau duduk di Balkis bermaknanya Dia mula Hati dia berubah Untuk Nak beribadat kepada Allah Artinya dia nak masuk Islam Dan nak jadi orang yang berbakti ataupun taat kepada Allah. Tapi kalau dia duk di dalam Nabi Sulaiman pada ayat ni berarti sudah semula jadi Allah taala jadikan seorang so, nabi, seorang so rasul ni adalah orang yang norm-norm ataupun orang yang taat, patuh dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani, ayat panjang dah Saya tak ada tak perlu ulah dah. Mari ayat yang ke ketiga. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunihi dan io dihalangi daripada memeluk islam pada masa yang lalu ialah Apa tu apa yang io pernah menyembuhnyo dari benar-benar yang lain dari allah haning pucar boleh semua orang kafir dan termasuknyo raja balqis sebelum daripada dia nak jumpa dengan nabi sulaiman sejak daripada turun temurun lagi daripada Tok nenek dia lagi dok sembuhnya, sembuh matahari. Jadi siapa ke dia pun, sembuh matahari juga. Supaya saya dok raya, Belum pada ni, Raja Balkis ni dia suruh, Orang kerja dia, Buat apa? Buat tiyeh. -tiga, tiga ratuh nek puluh tiyeh. Di sebelah timur, Dan tiga ratuh nek puluh tiyeh, Di sebelah barat. Sebab apa tu? Sebab dia nak sembuh matahari ni, Dia jadi tak super. Tiap-tiap hari dia sembuh. Sebab matahari yang naik tak sama. Dalam masa setahun tu Matahari naik Yang Sebelah kanan, Sebelah kiri Sebelah kanan, Sebelah kiri Jatuh pun Jatuh tak super juga Betul dengan tia mana Maka berarti Dia semua Betul dengan tia tu lah Semua matahari Super juga dengan Orang-orang kafir Ada-ada di seluruh dunia Pada sekalian ni Pada zaman dulu nu. Cuba kita gambar Daripada Adam Dan Anak Anak ada Masa tu tu Semua tu Gerti lagi Ha Allah Gerti lagi hal pencipta yang sebenar Tapi apabila Nabi Adam mati Mulanya anak, Hak mari rung anuk Cucu, cicit, cocok Ha tu mula Hanhe, mula glewing Mula tak kena Mula geduk jauh Tak sengaja dengan nasihat dan sebagainya Hak itulah lah jadi kafe, kafe, kafe, kafe, kafe, kafe. Sampai kau dunia pada hari ni Ada setengah Riwayat-riwayat katanya Masa mula-mula Jadi kafe tu tak begitu ramah sangat sebab apa? sebab Allah Ta'ala picik semula We jadi tak ada orang kafe pada waktu tu, iaitu ketika orang naik duduk atas kapal Nabi Nuh orang kafe mati yang tinggalnya orang duduk atas kapal Nabi Nuh ini satu riwayat yang mengatakan macam tu. bila duduk atas kapal Nabi Nuh turun mari selamat dah. daripada situlah manusia mula jadi kafe semula Itulah yang Nabi Nuh berdo'a Rabbila tazhar ala al-arzi minal kafirina diyara. Wahai tuhaiku Taksa tinggal lah orang kafir duduk di atas muka dunia Innaka intazharhum yudhillu wa'ibadak Wala yalidu illa fajiran kafara Kalau sekiranya mundur tinggal lagi orang kafir hidup di atas muka dunia Nasirnya orang kafir itu akan menyesaknya Hamba-hamba yang berima Itu Nabi Nuh berdo'a Alhamdulillah Allah Ta'ala kabul do'a Nabi Nuh bu jadi manusia tu sikit pada waktu tu orang yang beriman hodok dia tak kenal Nabi Nuh. Lepas, lepas pada tu mula jadi ugamu masing-masing pula siapa ke akhir dunia. Sebab ke apa tu? Ni nak sangkut dengan ayat ni. Sebab tu roh nafsu dan syaitan mari duduk gelok. Mari duduk tipu dan sebagainya. Masya-Allah syaitan ni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 saya ulang sekali lagi dah baca dan ia dihalangi maknanya balqis ni daripada memeluk Islam pada masa yang lalu belum pada dia jumpa dengan nabi sulaiman ialah ke apa apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain dari Allah. Ha tu dah. Pas semua orang-orang kafir pun lagu tu. Tapi siapa yang Allah Taala buka hidayah kepada dia? Boleh jadi dia pergi jumpa dengan siapa-siapa Ataupun dia duduk dengar orang, duduk ceramah, duduk royak Ataupun dia baca surat Boleh jadi dia dapat hidayah Kita pun harap macam itulah orang-orang kafe Yang masih lagi duduk di dalam pekat gadik kafe dia tu. Tak boleh nak tubik dah daripada witi, ciwit dia Dengan dia duduk semua tu, semua ni, semua tu, semua ni Saya sanitan katanya orang kafir pun dia pahal katanya kita beragama Islam pun tak kena je tak? ke kita duk raya kepada orang Islam katanya orang kafir tu adalah tak kena agama dia orang kafir pun tengok Islam pun tak kena je tak? mulut sembuh ke apa? duk keliling di, di, di, di batu Mekah duk sembuh batu tapi ia-ia lagu tu, getul je kita? tapi kita yakin bahawa ini adalah Suatu kenyataan yang ada di dalam agama kita Adalah betul dan benar Dunia sampai ke akhirat Lepas tu, suan agama mereka Nak pergi gapo semua Gatu semua gani. Wallahualam Dia pergi katanya hak dia betul Hak dia lain salah Tapi benda ni Allah Ta'ala akan hukum Di hari akhirat sikit lagi Sebab tu Ayat dia yang ada di dalam Quran Tuhar ayat katanya Uh, apa ni fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ta fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun ni ayat quran eh? Allah ayat katanya maka Allah akan beritahu kepada kamu semua gapo hok kamu duk buat Allah akan beritahu kepada kamu apa yang kamu duk selisih faham atas dunia ni tak ada makan nak oi ayat katanya ugamu mano hok betul Ugamu mana salah. Orang okay, yang duduk dalam ugamu mana-mana, dia rakyat katanya ugamu dia betul. Dia nak kawakan ugamu lain, ciraknya dia tak masuk. Sebab dia berpegang dengan ugamu tu, maka dia pahay katanya ugamu. Kalau dia dah pegang tu, betul. Sebab tu kita duduk di dalam Islam, pegang molek Islam. Sebab ini adalah anugerah. maknanya hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita daripada Tuk nenek kita yang sudah pun ambil Islam, terima Islam, maka alhamdulillah kita pun tak ada kena memeluk Islam, dia panggil apa? mak mak mak, mak. buke-buke. Kita tak ada kena ngucak dua kalimah syahadah maksud saya. Kita jadi orang Islam doi pariai. Tapi anak orang kafe atau pengore kafe apabila dia nak bila dia nak berimej dengan Islam, maka dia wajib Kena mengucap dua kelima syahadah Satu nak ayat katanya Hadiah yang tuhewi kepada kita ni Tak tahu kita nak pergi Rayak katanya harga berapa Islam Sebab Islam adalah Ugamu yang betul Allah sendiri Sesungguhnya so, ugamu Yang diredai di sisi Allah Ialah Islam Tuheir raya lagi Wa man yabtari gayaral islami dinan Falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal sesiapa yang duk cari sawang ha jalan akidah ibadat selain daripada Islam maka orang tu tidak akan diterima usaha dia amal ibadat walaupun nampak molek seragam mana pun tapi bukan daripada Islam maka orang tu tidak diterima walaupun sikit lepas tu di akhirat sikit lagi dia masuk di dalam orang rugi apa faedah gapo eh? kalau kita buat tanya, buat soalan, katanya Pak Doh Ghafo, cari selain daripada Islah. Lepas rugi sikit lagi di akhirat. Sebab tu, orang yang duduk dalam Islah, dah kena pergi Islah mulai, lepas tu tak boleh tubik daripada Islah. Ini peradain. kalau dia kita buat tanya, Bapak Boleh, agama lain masuk Islah, boleh. Tapi orang Islah nak masuk agama lain, tak boleh. Padahal Raya katanya, La ikrah hafidin. Tidak ada pak se' eh, di dalam ugamu, tak ada paksa di sini Maksud, Maknanya Duk di dalam witi cuit setelah kita do di dalam islam. Tidak menghukum orang satu untuk meninggalkan agama. Tidak menghukum orang satu Artinya Tak ada Tidak menghukum orang satu untuk meninggalkan agama. Tidak menghukum orang satu untuk meninggalkan agama. Tidak menghukum orang satu untuk meninggalkan agama. Tidak menghukum orang satu untuk meninggalkan agama. Dia nak buat lagu mana, lewta. asal Asalkan ada dalih, rakyat katanya boleh buat, boleh buat, boleh buat Okey, buat lagi Tapi nak tubik daripada ugamu hari Ini tak boleh Sebab apa? Duduk di atas jalan, betul dah Islah ni Apa-apa nak tubik lagi? Itulah Islah Ya yes, sayanya kepada seseorang Apabila duduk dari Islah dah Tubik daripada Islah iga dia, tamak dia okay, Cik mudah-mudah bohgok dulu, takut-takut masa dia duduk jadi murtad ataupun jatuh bid daripada Islam boleh jadi otak dia pian boleh jadi mereng pada waktu tu tak ikut skelo panggil nak we duduk tu tanya dia kenapa tubik daripada Islam mun tak erti mun mereng ke nak gila ke lagu mana kalau dia nampak katanya tanya otak dia molek tak ada duduk pian ke apa bui masa 3 hari supaya bertaubat tapi kalilah lepas pada tu dia dia jenjan juga. Katanya dia taksirah kepada Islam. Nak jat, nak duduk dalam agama lain. Maka kena bunuh orang tu. Tak ada kira. Tino kau jatih kena bunuh. Nabi ayat di dalam hadis Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agama dia. Maka hendaklah pemerintah bunuh dia. Tak ada saya tak. Walaupun nama gapa anak. Siapa cucu siapa pun kena bunuh. Sebab apa? Dia sudah pun. Jauh nak duduk di dalam niyaka sikit lagi. Lepas pada dia mati. Lepas jauh kita. Duduk dalam islam dah. Yang Nabi ayat katanya, Yakhruju binan nar man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min iman. Akan keluar daripada api niyaka. orang yang ada besar biji sawiyah ime dia. Walaupun dia kena cair duduk di dalam api niyaka. Kita tok lah katanya puluh puluh puluh puluh puluh, puluh ribu tahun. Dia akhirat sikit lagi Tapi dengan sebab dia ada email Dia akan tubik juga daripada api penyakar Tapi orang dia Duk di dalam agama kafe Jatuh murtah Makin misik Walaupun so Saat dia nak pergi masuk Duk di dalam syurga Walaupun nama do Allah Timur sekali pun, Tak ada kira siapa Dia tak ada email mati dalam kafe Orang tu catin Tak kira tamnen Tak kira Sapo-sapo atas muka dunia. Orang tu adalah orang kafir yang khalidina finar. Kekal di dalam api ni aku buat selama-lama. Sebab tu, Raja Balkis. Apabila dia jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia mula apa? Buka. Pikirnya dia tu mula berubah. Berubah. Berubah. berubah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala wih hidayah kepada Raja Balkis. Apabila jumpa dengan Nabi Sulaiman. Boleh jadi... Nabi Sulaiman pada waktu tu ya, dia seorang raja dan seorang rasul. Kehebatan yang ada pada diri dia tu masya-Allah. Raja Balqis tengok, dia panggil alangkan, bebai, segala-gala. Sebab apa? Jin, manusia, burung-burung dan semua. Hampir-hampir banyak makhluk pada waktu tu duduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Ikut dia you nak know, retoh Dia you nak know, rayak ke jing Rayak ke manusia Rayak ke Semu... apa Semua Apa Ta'at kepada dia belakang Cuba nak, Saya Biasa rayak kepada kita Nabi Sulaiman ni Dia mati bila-bila diri Mati bila-bila diri Ketika apa Dia retoh Supaya Orang ramah dan jing Bino-nya Baitul Mahdis Walaupun Baitul Mahdis Dibino sebelum daripada tu lagi tapi Nabi Sulaiman, dia duduk tunggu. Tunggu duduk tengok kongan semua pakai duduk hijau. Dia pergi tukak, Pergi tukak duduk dia. Siapa pakar duduk dia dia tu, Allah Ta'ala cabuk nyawa dia. Mati, boleh tahu katanya mati ni, iaitu sumut ataupun anak-anak yang -anak duduk makan hujung tukak dia. Tak kulu min sa'atah. Yang tu heraya di dalam Quran. Mari duduk makan hujung Tukar dia Siapa ke? Tumai dia Tung! Puak-puak jing Pakat kecek belakang pensiang dia akan Eh, kalau dia aku tahu katanya Sulemeh ini mati lama dah Aku tinggalkan hijau lama dah Tapi dengan sebab apa? Takut Merik ke Nabi Sulemeh Siapa ke? Jing tak berani nak tengok muka dia Tengok apa? Merik lalu dah ha, tu Tengok, siapa setara tu. Ahli-ahli tafsir kaya oh, di dalam Quran. Sebab tu, Raja Balqis apabila jumpa dengan Nabi Sulaiman, Alhamdulillah, berubah. Pendirian dia. Raja sama raja tu. Tapi yang ni raja tina, yang ni raja jatah. gitulah Kisah panjir eh. Saya kaya sekali lagi, Tangcai benar-benar nak perhabis hari ni. Tak habis juga. Tak apalah, kita boleh peredah banyak daripada isi-isi kandungnya yang ada di dalam ayat walaupun dua ayat saya tiga ayat saya baca saat ni terjemuh tak sampai dua ayat. Nah kita pergi dua-dua insya-Allah akan menjadi faedah banyak kepada kita daripada ayat-ayat al-Quranul quran Al Karim insya-Allah. Nah sekodariin wa Allahu 'ala Muhammad sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu warahmatullahi wa wa wabarakatuh.